Covid, uh, ini macam mana kira-kira pak perasaan bapak ke perdana setelah masa Covid. Ya. Uh, jadi mudah-mudahan keberangkatan haji di tahun ini yang perdana setelah dua tahun tidak naik. Mudah-mudahan pergi selamat pulang jadi haji yang mabrur. Yeay. Dan mudah-mudahan Ada ada <tuk> ada. 8P Abai bos, tak ada. Masalah tu ada. Terus terang, terus terang tak Wa bi ghadu Ha ha ha Bus. hari ini 10 unit yang bus ALS membawa rombongan haji menuju ke Kota Medan, via dan Otoba jadi sebelum keberangkatan para driver di atas pintu diarahkan oleh Kapten CPM langsung Kaptennya yang ini jadi ini arahan jadi agar keberangkatan di habis asar insyaallah keberangkatan ini uh, rutenya penyambungan padang Sidimpuan Sipirok dan estimasi di Sipirok uh, sholat maghrib dan untuk peserta haji dari Kabupaten Madinah sebanyak 252 orang dan ini adalah bus yang ke 10 jadi ada 11 unit uh, bus yang akan berangkat nah, jadi ini telah dikoordinasikan jadi disusun mana arahnya mungkin seperti ini dia jadi dirapikan untuk jalannya jadi langsung kapten CPM nya yang langsung turun tangan aturannya ini nanti jadinya seperti apa kita akan sikit-sikit karena ini videonya durasinya uh, cukup panjang jadi ini nanti akan kita potong-potong jadi kita ambil aja yang momen tertentunya yang bisa disaksikan kita semua jadi ini kita lihat uh, arahannya jadi diarahin semua diatur untuk posisi yang sana Posisi kita ini dari atas bisa kita lihat dari atas. Uh, ini pemandangan dari atas masjid, ya nah, mas. Jadi posisi diatur oleh uh, pihak pengamanan langsung yang dipimpin oleh Kapten CPM-nya langsung yang saya bilang di bawah tadi. Jadi tiga, tiga, empat, yang sana, sudut sana adalah yang cadangan. nomor 2 dan 281 nomor bus 3 dan 254 untuk bus nomor 4 dan 127 nomor bus 5 dan 246 uh, bus nomor 6 dan 350 bus nomor 8 110 bus 9 011 bus nomor 10, oh nomor 10 dan 01 ini adalah uh, bus cadangan dan ini antisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak terduga jadi agar proses perjalanan lebih lancar jadi di sini koordinasi yang dilakukan pihak keamanan kepada Selesai. Ini adalah para pengunjung yang datang untuk mengantar jemaah haji. Karena ini habis asar bakal berangkat. Jadi jemaah hajinya berangkat dari sini sampai nanti ke dalam dan bakal dilepas oleh... <San> eh, mari jadi sahabat-sahabat demi ketertiban ini bukan berarti mengecualikan, cuman demi ketertiban yang dilakukan oleh keamanan yang ada di keberangkatan jemaah haji ini sahabat-sahabat ini sekitar jam 3 lewat 24 menit satu jam sebelum keberangkatan bisa kita lihat para pengantar jemaah haji cukup ramai ini tempat parkiran sepeda motor bisa kita lihat dan ini pintu masuk uh, ke tempat pengantar dan parkir sampai sana dan kita nanti akan coba melihat di dalam seramai apa para pengunjung ini bisa kita lihat para pengantar sudah cukup ramai karena sejam setengah lagi sebab ada sholat asar bakal diberangkatkan kita semakin dekat ke bisa kita lihat uh, di lokasi ring satu para jemaah atau pengantar sudah cukup ramai dan kita ini semakin dekat di bus 1 ini para pengunjung mainnya para pembawa rombongan hmm. adalah uh, jarak antara ini posisi sebenarnya sudah diatur sesuai dengan bus yang akan berangkat nanti jadi panitianya uh, mempersiapkan segala macam hal yang dianggap perlu Dan di posisi ini adalah posisi kanan uh, batas antara, antara jemaah haji yang bakal berangkat dengan rombongan pengantar jadi jemaah hajinya lagi sholat kita sendiri sudah melakukan jama kosar karena kita masih dalam proses pusaka. Bisa kita lihat ini yang di rakaat terakhir. bagian kita ulama Indonesia, tahun. Ini <aí> untuk pertama kalinya. Kami uh, yang, yang, yang <tuk> di <Hadi bersama> kita. <tuk> dengan Wakil Bupati yang baju hijau. <tuk> wawancara acara Pak. Ya, setelah jemaah haji kita ini sudah beberapa selama masa Covid. Ya, kita, uh, daerah ini, uh, masyarakat juga umumnya, umumnya, umumnya, umumnya, umumnya, umumnya, umumnya, umumnya, pertama kita tentunya ini uh, COVID sudah inilah uh, juga kita, uh, kita uh, mendapat apa namanya dinamika bahwa kita ditetapkan di ter terbang, sahaja, terbang, sahaja, ter terbang sahaja, tidak akan diperkuat kesehatan sampai pada suci berkah adalah kembali lagi kita ke seraya dalam siap bersiap ini uh. itu sedikit wawancara kita dengan bapak bupati Mandailing Natal dengan bapak Haji Muhammad Syafar Asfahir Nasution ini cuma haji yang persiapan bus 9 untuk uh, masuk ke dalam bus mudah-mudahan saya merinding saya mudah-mudahan bisa menjadi haji yang mabrur Amin dan mudah-mudahan juga yang menonton Insya Allah disegerakan naik haji saya nggak sanggup saya mau ngomong lagi sahabat sahabat Kan diam sebentar, mudah-mudahan video ini juga bisa menjawab dari doa-doa sahabat-sahabat yang mungkin keinginannya sangat luar biasa pergi ke Haji nih, karena saya merinding nih, sahabat-sahabat ini koordinator bus Anam Ayo, <tuk> kita <tangan> Ini uh, Guru Mustafa Purba Barun di alamat uh, yang termuda di. Mustafawiyah guru Mustafawiyah yang ikut haji di bus A6. Siti Suleho, Sitiyon. Beliau adalah jemaah termuda dan juga guru di Pondok Pesantren Mustafawiyah Purwabaru. yang ini rombongan bus tujuh Ini kok beda. Asing nih. nih. <laughs> <laughs> jadi ini adalah di bus nomor 10 Ya eh bang ya, 10 bang ya. 10. Nah, jadi mudah-mudahan keberangkatan haji di tahun ini yang perdana setelah dua tahun tidak naik. Mudah-mudahan pergi selamat, pulang jadi haji yang mabrur. Eee dan mudah-mudahan juga supirnya dan krunya bisa cepat-cepat nih Haji Amin. berarti banyak yang haminkan mudah-mudahan segera ya kan terkabul sekalian sama youtubernya pun sekalian nah, sekalian juga sama youtubernya minta didoain jadi sahabat-sahabat ini perjalanan mungkin kita ikut sampai penyambungan loh Bang ya insyaallah kita ikut sampai penyambungan untuk melepas uh, keberangkasan sebagian busnya sudah berangkat di depan jadi ini kita sengaja memang ngambil yang paling belakang berangkatnya jadi kita nanti akan tersot yang di depan dan ini juga ada sebagian yang belum naik habis lagi kita dua ke sini lagi turun nih. Aku Kami berangkat. Mudah-mudahan juga kami berangkat. Ada 8P. Bapak Ibu. Masalahnya. Astaga! Astaga! Inilah. ada kopong deh baca talbiyah bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ya Lapai, lapai, kau mukmalak baik. Lapai kalasari, kalakalap baik. Lapai kalasari, kalakalap baik. Berbincang dengan saudara dosa kita. Wan La kawalmu, maka La sharikalak, sharikalak. Lapai kau mukmalak baik baik kala swari baik Lambai kalau malam baik, lambai baik, lambai kalau yang Allahumma shalli Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad Al ya ala ali sayyidina allahumma inna allahumma inna nas'aluka Rida kalau janda, wadah wudhu Wa min sahur tiga tahun lamanya, min wudhu bikamin sahur tiga tahun lamanya, wadah wudhu bikamin sahur tiga di dunia asana, wafil akhirat asana, wafil akhirati asana, wakin ada ben, wakin ada ben. مع الأبرار وعجلنا الجنة, الجنة مع الأبرار يا عزيز يا دفار يا عزيز يا دفار يا رب العالمين يا رب العالمين, يا رب العالمين. لبيك Lambai kalau, lambai. Lambai la Belum... Ini disambut oleh masyarakat. Oh, sekiru, Terus. buat mau turun. baru baru dorang, oh. <laughs> Di belakang yang bulan <laughs> <Di belakang>. <laughs> I don't know. jalan masyarakat terharu uh. Jadi di sana udah kalau itu motor Honda oh, ya ibu Bu alah ya menteri Bu Mang Kang ketua akan jabatan kan uh. banyak orang di pinggir jalan. Yeah. orang kumah terlalu teh turun nak. kalau merpal minussi. teleskopan mah turun nak. kalau. ikan tiku nganjing. lebih pasar di lumbok kan? tolong pak. maaf. nomor gua juru mudi. Jadi bisa kita lihat ini penyambutan secara sangat luar biasa menurut saya Wah, masih ramai sampai terpajar baru rinting saya yang lihat ya. jauh tetap itu orang kalau Wah oh, luar biasa deh. Mari tinggi, Pak. Sudah 2 tahun tetap <tik> <tik> di bodo. Mari tinggi, wah. Betul-betul. <tik> huh? uh. Panjang jalan. Luas dan dalam dari seluruh ormas masyarakat. Wah. Uh. Sama... Nah, lihat, masyaallah. Melihat masyaallah terluas kota saya. ingin ikut ngantar sampai Medan, cuman kita tidak bisa. Nanti bareng 08, belak ke Batu Bara, Insya kita jemput uh, jemaah juga. Seperti yang dikatakan Bupati, ini adalah kloter pertama sesuatu nilai plus bagi Kabupaten Madinah. Wassalamualaikum. Oh, <Sukai> eee, ya Allah nah, habisnya Allah Allah bentinya terus sampai ujung Lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, lalu. aman <tuk> jadi sahabat ini selamat jalan <tuk> <tuk> <tuk> jadi, jadi, jadi. <tuk> video yang bisa kita berikan untuk sahabat-sahabat mudah-mudahan video ini bisa menjadikan pengobat rindu atau kenang-kenangan bagi keluarga kita yang pergi haji terima kasih wabam wabikila Assalamualaikum warahmatullahi